Kalau orang puasa tanpa sholat tarawih dan lima waktu, omongannya jorok kasar, itu gimana Pak Ustaz? sah puasanya, orang yang tidak berzakat, itu sekedar fasik saja. Orang yang tidak puasa, itu fasik saja. Tapi orang yang tidak sholat, baca buku 99 tanya-jawab sholat, nantaraka sholat dan siapa yang meninggalkan sholat, dia bisa kasir. Sebab itu maka yang tinggalkan sholat. Semakin ulama mengatakan meninggalkan sholat itu fasik, tidak sampai mengeluarkan dia daripada agama. akan tetapi as itu imaduddin, Sholat adalah tiang agama. Bagaimana dengan omongnya kasar? malam ada akhwat azur. Az siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, -kata mohong, tipu? Walau lagi tidak meninggalkan perbuatan curang, tipu, muslihat. Barisa inilahih perbuatan diet meninggalkan makan meninggalkan minum tidak makan tidak minum itu tak ada parah.